oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya Mercy channel dalam segmen Mercy tutorial dan untuk kali ini saya akan memberikan tutorial atau pengenalan dasar tentang Microsoft Excel ya di sini saya menggunakan Excel 2019 mungkin teman-teman atau para pelajar yang lagi gandrung mempelajari tentang Excel e, mungkin memiliki Excel dengan versi yang berbeda-beda entah itu yang versi lama atau versi yang lebih baru, cuma yang pasti untuk tampilan, menu, ribbon dan lain-lainnya segala fungsinya itu mayoritas 99% ya mirip-mirip atau sama lah ya Oke, okay. pertama-tama kita kalau kalian buka Excel pada komputer atau PC atau laptop kalian, di sini kita berbicara Microsoft Excel yang berada pada PC, komputer atau laptop ya. Bukan pada Android HP atau gadget-gadget yang otomatis view-nya berbeda. Jadi di sini kita berfokus kepada Microsoft Excel yang biasa kita pelajari di tingkat pendidikan sekolah ataupun yang akan kita terapkan pada dunia kerja nantinya ya. Oke kali ini ini uh, jika kalian membuka maka tampilan awalnya akan seperti ini kurang lebih seperti ini ya. Excel itu kalau dalam definisinya adalah salah satu aplikasi office atau aplikasi kantor kalau kata orang ya. Yaitu aplikasi yang notabene terfokus pada pengolahan angka nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Pertama-tama kita akan mempelajari interface-nya dulu jadi ini adalah tampilan Excel, fungsi Excel itu macam-macam ya kalau kita lihat template-nya di sini ada more template kalau kita buka di sini ada macam-macam ya di sini kalau kalian mau buat tanggal atau kalender ya tinggal pilih saja ada macam-macam jenis kalender kemudian di sini juga bisa buat menggunakan atau membuat chart atau grafik ya intinya macam-macam ya Cuma untuk basic, saya akan menjelaskan ke blanko kosongnya atau blank workbooknya Pada Excel sekarang saya buka yang blank workbook Oke tampilannya akan seperti ini ya. Di atas ini adalah tab menu Tab ya. tab menu yang ada di atas ada file, home, insert, page, layout, formula, data Kurang lebih ya dengan Microsoft Office Word Saudaranya yang mana di bawah masing-masing tab menu ini ada yang namanya, kalau dalam pembelajaran ini namanya Ribbon dan tiap-tiap Ribbon, kayak ini ya contohnya kalau yang di home ada clipboard, font, alignment, number, styles, dan lain-lain ini adalah dalam satu Ribbon, dua Ribbon, tiga Ribbon, ya ada beberapa Ribbon di sini, masing-masing ada pengelompokan-pengelompokan menu atau fungsi yang bisa digunakan dalam pengoperasian aplikasi ini, ya. Dan di sini saya juga akan menjelaskan apa itu kolom, apa itu baris, apa itu sel, apa itu range, dan juga apa itu sheet, ya. Oke, pertama-tama kita akan mengenal apa itu kolom. Kolom itu yang seperti ini ya, yang dari atas ke bawah ini, bentuknya adalah artikel dari atas ke bawah. Kalau di Microsoft Excel itu diidentifikasi dengan abjad alfabet ya atau huruf. Itu ada kolom A, kolom B, kolom C, kolom D dan seterusnya. Di sini kalau alfabetnya kolomnya akan sampai dengan Z dan setelah Z akan mengulang kembali ke AA, AB, AC sampai AZ, kemudian BA, BC, kemudian double AA, A, triple A. Banyak pokoknya ya, nggak ada habisnya, cuma kita nggak perlu terlalu jauh-jauh Fokus ke basicnya dulu, jadi ini adalah kolom yang dari atas ke bawah ini adalah kolom Kemudian baris itu otomatis lawannya, yaitu yang dari kiri ke kanan ini ya, yang horizontal Kalau di excel itu diwakili oleh angka, ada, ada baris satu baris 2, baris 3, kalau dalam istilah Komputernya atau dalam istilah aplikasi itu rows, ya rows bahasa Inggrisnya daripada baris karena memang basically Microsoft Office ini Excel, Word, PowerPoint dan sebagainya itu bukan barang produk Indonesia dan ini adalah aplikasi yang dipakai nyaris seluruh dunia, eh? Ya. Jadi basic dia menggunakan bahasa Inggris jadi sambil mempelajari bahasa Inggris ya. Ya, jadi sudah tahu jelas ya mana kolom yang mana baris kemudian kita beralih ke sel Apa itu sel sel itu adalah satu titik atau satu kolom satu baris juga bisa yaitu pertemuan antara kolom dan baris Contohnya seperti ini nah, begitu saya klik yang di sini maka di sini terbaca kolom itu A1 ya berarti ini adalah persimpangan antara kolom a, dengan baris 1. jadi, nama sel ini adalah sel A1. Begitu saya klik, maka sel inilah yang aktif. Kalau di sini adalah B2, ini C3. Kalau saya mau klik yang di sini, berarti O15. Di sini pun ada tertera O15. Ini yang namanya sel. Oke. Kemudian, apa itu ring? Ring itu adalah kumpulan beberapa sel. Kalau saya ngeblok, misalnya antara sini, berarti ini adalah range cell dari B3 sampai dengan H9 jadi dari pojok kiri atas sampai ke kanan bawah itulah yang dinamakan range kalau saya kliknya seperti ini ya nanti terserah kalian menggunakan yang mana yang mana yang akan dipergunakan untuk pengerjaannya dan berikutnya ada yang namanya sheet, ya jadi dalam Excel itu satu file, satu file itu bisa untuk mengerjakan beberapa pekerjaan tanpa harus mencampur adukan atau tanpa harus menggandengnya. Jadi di sini kita bisa mengerjakan beberapa hal secara terpisah, namun tetap tersimpan dalam satu file. Contoh, ini file ini adalah Book satu. Di sini ada sheet satu. Kalau kita kasih tanda plus di sini, maka akan ada sheet 2 sheet 3 dan seterusnya sesuai kebutuhan ya. Contoh sheet satu kita akan rubah. ATK oke, kemudian sheet 2 kita kasih dapur oke, sheet 3 dan sebagainya ini kita anggap adalah pembukuan barang-barang ATK yang sebelahnya adalah pembukuan barang-barang dapur, tanpa harus mencampur aduk, sekarang kita contohkan kita bikin tulisan di sini nomor, kemudian barang terus harga satuan Kemudian jumlah, kemudian total. Seperti ini. Nah di sini kita perhatikan pada kolom atau sel C2 harga satuan di sini kalau tulisannya di atas sudah benar ya, namun terlapis oleh jumlah yang berada di sel, sel uh, sebelahnya. Otomatis dia tertutup. Dan di sini jangan terlalu panik karena ini sangat mudah. Sekalinya cukup bisa melebarkan sesuai dengan kebutuhan kolomnya yang dilebarkan ya kolomnya atau kalau misalnya posisinya seperti ini kalian hanya double klik antara C dan D double klik saja nah, maka akan menyesuaikan dengan uh, range minimal tanpa harus memotong tulisan yang ada atau memotong isi dari sel yang ada oke okay? jadi contoh misalnya nomor 1 dan di Excel itu kita bayangkan kalau kita bikin daftar ya Ada daftar nomor 1, 2, 3, 4, kalau sampai 10 rasanya mudah ya Kalau kita menulis secara manual ya 5, 6, 7, tapi bagaimana kalau nomornya itu sampai seribuan Nah, kalau sampai seribuan kita pikir gimana caranya gitu ya jadi ada yang namanya fungsi copy rumus yang ada di apa di Excel ya. Jadi di sini kita bisa bikin nomor, bikin penomoran secara langsung ya. Dan contohnya seperti ini, kita bermain logika saja dulu. Ini rumus logika yang uh, sederhana, dimana kalau kita ingin mengkopikan rumus ke bawah, kita akan mengkalkulasikan nomor yang ada di bawahnya. Contoh ya, di sini belum ada nomor, misalnya. Saya akan hapus dulu. Oke, di atas ini ada nomor 1, ya. Di bawah sini dikosongin, tidak ada nomor. Kemudian di bawah sini kita pakai logika. E, fungsi standar atau fungsi rumus dari, dari Excel itu sendiri e, diwakili dengan tanda sama dengan. Nah, jadi kalau logikanya... Nomor setelah satu adalah sama dengan apa yang ada di atas, kita tambah dengan satu. Yang di atas kita pilih sel atasnya, sel atas itu A3, angka satu itu kemudian kita tambah satu. Nanti kalau kita copy, secara berurutan ke bawah, berapapun angkanya akan bertambah satu bertambah satu bertambah satu yang tadinya akan berurutan. Oke, sekarang kalau kita enter sudah jadi angka dua, di dua ini kita pilih kita aktifkan selnya, kemudian kita copy rumus dengan mengklik atau menahan tanda titik di pojok kiri eh pojok kanan bawah sel yang tadi ya, seperti ini posisi mouse juga berbentuk jadi tanda plus hitam gitu, kita klik tahan kita tarik ke bawah, mau sampai 1000 dia akan berurutan, itu salah satu tips dan trik untuk membuat nomor secara berurutan dan secara sekaligus. ya Jadi itu adalah basicnya untuk penulisannya juga seperti tadi, tinggal diatur-atur. Dan untuk pengenalannya cukup sekian dulu ya untuk hari ini. Nanti yang di bawah sini ya, di bawah ada video saya. Ini ada zoom, ini bisa kalian kecilkan, kalau kalian mengecilkan, mau juga bisa, sesuai dengan kebutuhan dan view yang diinginkan. Oke mungkin cukup sekian tutorial kali ini, ini adalah tutorial basic atau pengenalan Microsoft Excel dari nol ya dari nol benar-benar dari pemula pengenalan, kita ibarat kata berkenalan dengan Excel dulu ya dan setelah ini saya akan mencoba membuatkan tahapan-tahapan uh, untuk pembelajaran Excelnya dan yang pasti jangan lupa silahkan komentar jika ada komentar yang ingin disampaikan di kolom komentar Jangan lupa like jika menyukai video ini, abaikan jika tidak suka. Dan yang pasti jangan lupa untuk subscribe, karena yang pasti subscribe itu gratis. Dan kalian juga akan bisa menerima notifikasi-notifikasi tentang video-video tutorial saya selanjutnya. Oke akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.